Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi-lagi dengan gue Pan Hanya di kisah seram cerita gue Kali ini mau cerita tentang pengalaman Sartam rumah sakit yang kemarin jadi ceritanya yang kemarin itu Dia punya uh, dua cerita Nah ini ada cerita yang lainnya Bagi kalian yang belum tonton Ceritanya Klik link bawah di deskripsi ini gua taruh pun di sini. Oke silahkan tonton Untuk cerita sebelumnya Ini cerita selanjutnya mulai mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel cerita gue like video-videonya komen dan share sebanyak-banyak bagi yang sudah subscribe channel cerita gue saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah membantu mengembangkan channel ini oke okay, tanpa berlama-lama lagi ini ceritanya Leo lagi-lagi uh, berjalan di shift malam atau kerja malam ya. nah kerja dia itu biasa yang dia lakuin tugas dia yaitu keliling-keliling ke uh, setiap lantai untuk memastikan lantai itu aman dan terpendali oleh dia singkat cerita dia keliling uh, itu sekitar jam itu 2 atau sampai jam 3 malam itu dia keliling lantai 1 terus e, lantai 1 aman clear dia naik ke lantai 2 lantai 2 clear dia naik ke lantai 3 pas lantai 3 lantai 3 sih dia udah keliling eh dia yakin itu aman nah dia mau naik ke lantai 4 tapi sebelum dia naik ke lantai 4 di tangga pas mau dia naik lantai 4 tiba-tiba ada air turun air mengalir dari lantai 4 jam segini siapa sih yang ngirangin air dari atas mau pikir OB OB dari atas silam air bawah nggak mungkin karena OB nggak ada yang kerja malam-malam apalagi malam itu jam 2 malam dan lantai 4 itu kosong sama sekali alias tidak ada yang e, menempati latihan batu itu baik petugas maupun pasien yang rawat inap jadi siapa yang siram air dia dari atas ke bawah oke cerita selanjutnya yaitu beliau sering mengalami hal yang tidak masuk akal berbagai contoh dulu kapindi di cerita yang kemarin dan yang tadi setelah itu Pak Ujang mengalami apa yang banyak orang oh, mungkin ada beberapa orang yang mengalami hal serupa dengan Baujang. Yaitu apa? Saat dia jaga di lantai dasar. Di lantai dasar itu dia dulu di kursi resepsionis di dalam di dalam rumah sakitnya. Dia uh, berhadapan dengan pintu lift. Nah, itu di uh, rumah sakit itu hanya ada satu lift. menghubungkan bukan dari lantai dasar sampai lantai lima Jadi tanpa sadar, dia melihat pintu lift terbuka dan tertutup sendiri. Oke, okay, mungkin itu hal biasa. Pintu liftnya otomatis terbuka dan sendiri uh, dan tertutup sendiri. Tapi kalau ada yang loncat ya, kalau ada yang itu oke, okay. itu hal biasa kalau terbuka dan tertutup sendiri. Tapi ini tengah malam lift itu dari atas dia nggak perhati di turun dari lantai berapa tiba-tiba turun ke bawah ke lantai dasar lift itu terbuka ting dan ternyata itu kosong nggak ada orang yang sama sekali dalam lift itu dia pikir oke okay, mungkin ada yang iseng dari lantai dua atau tiga atau lantai satu dua atau tiga ada yang iseng mencari lift turun ke lantai dasar lift itu kosong oke okay. tetapi setelah itu setelah liftnya tertutup kembali lift itu tiba-tiba naik lagi ke atas dan kalian tahu lift itu sampai ke lantai 4 so siapa yang mencet dari lantai dasar ke lantai ataupun siapa yang meminta lift itu berjalan dari bawah ke lantai sedangkan keadaan empat itu kosong, tidak ada orang sama sekali, tidak ada penjaga, tidak ada kerawat, tidak ada pasien. Itu cerita singkat dari Pak Ujang tentang pengalaman horor yang dia rasakan selama bekerja di rumah sakit tersebut. Selalu berdoa dan berhati-hati di setiap melakukan kegiatan agar kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih dan nonton boyfan Ivan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao